kapal Rucitra, kapal miring, najiran najiran, kapal Rucitra miring di Dharma Kedua, Kadangbai, Dharma Rucitra. Miring penumpangnya pada kabur. Tak bisa, mobil sudah kayak situ semua. Jauh-jauh tali itu kena ya. Udah, Hah? Awas tali, tali hindari.